Kerang yang kerang, bosnya bosnya yang mau kerang ini mau dimasak apa ini? Monggo silahkan, mau dibikin apa ini? Monggo, monggo digoreng boleh. Mau dimasak saus tiram? Wow, lebih mantap ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama pegok seka ya teman-teman. Kali ini saya berada di pantai Kukang Reng lagi ya. Ini mau cari kerang ya teman-teman. Ini pantainya lagi surut. Ini ya Mencari kerang. Waktu ya, karena ini agaknya mau maju ini Kata Bu? Ya, teman-teman ini banyak kerangnya ya. Itu di tengah-tengah. Eh, dan di sini cari eh, kerang hmm. kerangnya ya tuh di sana masih banyak hmm, yang cari kerang ya. tuh ini ada dapat kerangnya nah da nah, kerang manis dari nah, sini ini kerang manis ya lumayan lumayan besar nanti bisa dimasak ini nanti oke okay. Tadi saya nyari di sana, ya teman-teman. Itu karena nggak bisa bawa HP, ya. Bisa belakang aja, saya buat video ini, ya teman-teman. Ini ada teman-teman mancing juga. Nah, dan itu di sana masih banyak teman-teman. Berapa orang itu? Empat orang itu masih mencari kerang, ya. Dan yang lain, ada banyak lagi di sana. Carinya hmm, enaknya rumah di tepi pantai ini, ya. Teman-teman mau cari lauk, gak bingung. Oke, saya jumpa ya. Nah, itu teman-teman cari kerang itu ya. Nah. Itu. Karena carinya di sela-sela karang atau di sela-sela batu. Jadi nggak bisa bawa HP ya. gumuk kantong ya, teman-teman. Lokasinya. -teman. Nah, itu yang dinamakan gumuk kantong itu, itu gumuknya. Itu di gumuk itu ada guanya ya, peninggalan Belanda itu. Karena enggak boleh masuk, jadi enggak bisa ke sana. Itu dibuat tambak ya, itu teman-teman, itu gumuk kantongnya itu yang dinamakan bumbu kantong ya itu sejatinya itu di dalam bumbu itu di bawahnya ada gua ada dua gua peninggalan Belanda kalau nggak salah ya nah, dan itu lagi tanami pohon-pohon ya sampai sana ya teman-teman itu Si batas lokasi pantai gumuk kantong ya sangat luas banget nah, dan ini batu-batu ini dan ini di dalamnya ini ini gorong-gorong untuk paralon ya paralon pengambilan air untuk tambak sana tambaknya ya jadi di dalam gorong-gorong batu-batu ini terdapat paralon ya jadi untuk pengambilan air untuk pengisian tambaknya nah itu teman-teman kita -teman ada yang selesai mau pulang itu ya teman-teman Nanti kerangnya kita rebus, ya, teman-teman. Nanti saya kasih tahu hasil dapat kerangnya yang tadi saya cari tadi, karena carinya itu masih di dalam air, jadi nggak bisa bawa HP, ya. Jadi, gimana cara-caranya mencari, nggak bisa ngasih tahu, ya? Ya, intinya itu kerang ada di sela-sela batu di pasir. kota Muncar pelabuhan Muncar terlihat dari sini ini pantai-pantainya ya teman -teman. oke ya nanti kita lanjut ke perbusan kerangnya ya nanti saya kasih tahu Oke lanjut ya teman-teman nah, ini ya teman-teman ini hasil saya mencari kerang tadi ya ini ini kerang manis ini ya ini cocok untuk apa ya Hai dimasak masa eseng-eseng ini cocok ini mantap ini ya Oke kita rebus ya kita cuci dulu Oke okay, lanjut ini ya teman-teman ini direbus nanti diambil isinya ya entah digoreng atau dibikin peyek atau dibikin apa untuk sayur nah, terserah pokoknya diambil aja nanti isinya ini ya proses rebusan nah ini ya teman, -teman. isinya itu besar besar ya, teman Ini mas nah, sekali. Nah, itu. masih kurang. Ntar lagi ini nanti kita ambil isinya nanti. Oke, ya. Tunggu aja. Bentar lagi. Proses perebusan ya teman-teman yang mau ikut nyari kerang boleh silahkan ini dibuat saus tiram Wah lebih mantap lagi ini ini langsung dikasih bumbu orang pinggiran ini ya teman-teman pinggir pantai ya he he lagi kita lihat aja ya proses pengambilan isinya oke okay. oke okay ya teman teman ini sudah selesai rebusnya nah, dan ini masih banyak lagi yang mau direbus ini ya teman teman nah, ini kita ambil isinya ya kita coba kayak gini ya. Teman -teman. Ini. Ini isinya kayak gini. Ya. Uh, panas. Wow, mantap. nya ini bisa langsung dimasak, ini bisa langsung dimakan aja. Dini direbus, enak ini, manis rasanya ini. mau dibikin apa ini aja, enak ini kerang ini, enak, campur sayur, enak. ini kerang manis ini kalau di daerah saya ini teman-teman namanya kerangnya. Jadi kalau di daerah teman-teman enggak -teman, tahu apa namanya. Ini lagi musim kerang kalau airnya surutnya. surutnya itu luas bisa cari kerang kalau cuma surutnya sebentar ya enggak bisa cari kerang ini ya ini bisa dimakan ini enak ya ini sudah diambil isinya jadi kayak gini ya teman-teman dan ini masih dalam proses di cangkangnya ya nah dan ini di sini nah, masih dalam rebusan nah, ini ya teman, -teman. Ya, teman-teman, ini aja dulu. video saya. Moga teman-teman suka ya dengan video saya mencari kerang ini. Ya, teman-teman, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.